Baiklah para sahabat Lesla, dimanapun kalian berada untuk mengawali kabar terbaru di malam hari ini Sebelumnya para sahabat ya kita menyaksikan bersama-sama kebahagiaan Tentunya vitamin bahagia buat kita semua para fans ketika live instagram Les dikejora pilih cincin lamaran Para sahabat ya bersama calon suami tercinta Rizky Dilar Ini membuat sontak Lesla lovers bahagia para sahabat ya melihat Kemesraan, keromantisan yang ditunjukkan oleh tentunya kedua mempelai persahabat ya tentunya calon manten ini membuat para fans selalu histeris bahagia. Mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan kepada idola kesayangan kita. Namun tentunya setelah mendapatkan vitamin lewat live Instagram kita juga mendapatkan asupan vitamin persahabat ya tentunya dari Kak Renzila Zuardi yang mana mengunggah sebuah postingan foto versi jelas persahabat ya Lesti Kejora dan Rizky Bilar memakai baju biru nih persahabat ya akhirnya diposting juga ini bukan versi buram lagi tentunya jelas-jelas kebahagiaan kita dapatkan kembali persahabat ya aduh tentunya malam hari ini bener-bener kita dibuat semakin bahagia dan bangga mudah-mudahan tentunya acara Lamaran dan tentunya acara akan resepsi pernikahan Lesti dan Rizky bila selalu diberikan kelancaran amin ya Robbal alamin Dalam musik tersebut juga tentunya Kak Zila Zuwardi menuliskan sebuah kalimat caption Disitu dikatakan tes-tes masih blur nggak fotonya kabarin kalau udah nggak blur aduh luar biasa banget Pak sahabat ya tentunya para fans banyak sekali yang berkomentar Dan tentunya memberikan respon yang sangat positif Para sahabat, ada komentar dari akun Instagram Kalau jadi sahabat, nggak jadi itu mengatakan Masih ditunggu yang lain Sebanyak apa yang di harus segitu ini keluarin Aduh Luar biasa bang para sahabat, ya Kita juga tentunya lihat ke komentar yang lain ada komentar dari akun Mulyana 4134 mengatakan Aduh, nggak kuat overdosis vitaminnya jadi dagu di Para sahabat ya Saking kebanyakan vitamin Malam hari ini tentunya Les Lorovers Tentunya kuat melihat kebahagiaan, kemesraan dari Les dan Bilar ya Mudah-mudahan tentunya kita selalu diberikan kejutan bahagia Langsung dari idola kesejaan kita Tetapan dengan channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Mungkin ini dulu informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang, menucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.